Terakhir, sebelum kita menyudahi seri back end SS service dengan core dan React ini, kita lakukan deployment sehingga dapat dilihat oleh publik. Kita akan melakukan deployment ke Versal dengan menggunakan alat bantunya Git dan GitHub. Jadi, kita push dulu ke sebuah repository di sini kita bisa menggunakan GitHub dan kemudian kita create new repository di kanan atas atau github.com/new dan kemudian kita tuliskan repositorinya misalkan seperti ini kita set public dan kemudian tidak perlu add readme, tidak perlu add gitignore dan tidak perlu license, kita create repositorinya. Jika teman-teman belum melakukan git ini sama sekali dari awal teman-teman bisa ikuti langkah pertama yang bagian pertama ini ya. dan berhubung saya sudah melakukannya di belakang layar tidak direkam saya akan melakukan dengan cara yang kedua yaitu dengan existing repository yang sudah ada di lokal jadi kita tambahkan git remote add origin di copy saja dan kemudian git Branch, main main kita set, repositori utamanya adalah main, bukan master, dan kemudian kita git push origin main, masukkan kredensial, dan filenya sudah berhasil kita push uh, repositorinya. Di sini kalau kita refresh, maka datanya sudah terlihat. Dan sekarang kita akan koneksikan GitHub repository ini dengan Vercel sehingga akan dideploy. Jadi kita menuju ke versal.com Di sini teman-teman bisa login atau sign up saja dengan menggunakan GitHub. Dan setelah berhasil login, maka kita bikin project baru, new project, di sebelah kanan. Lalu kita bisa cari, namanya adalah biskin. Dan jika teman-teman tidak menemukan repository kita bisa adjust github app permission terlebih dahulu, karena saya tidak memberikan permission sepenuhnya, jadi hanya per uh, git repo, jadi disini Repo nya yang saya select adalah Bisikin video tutorial dan di save Kemudian sekarang video tutorial yang sudah ada, betul ini yang dua menit yang lalu kita import dan kita select untuk personal account frameworknya adalah create React App, benar sekali. Kemudian build outputnya harusnya dibiarkan default dan kita deploy. Dan sebagai informasi tambahan untuk pertama kali proses deploy itu akan memakan waktu yang uh, cenderung lebih lama. Kalau nanti terdapat perubahan dan kita push kodenya, itu akan jauh lebih cepat daripada pertama kali di-launch untuk deployment-nya. Kita tunggu sejenak Dan congratulations. Your project has been successfully deployed. Kita bisa Klik "Visit" di sini, dan datanya juga sudah tetap sama karena kita menggunakan project yang sama. Kita akan coba login dengan kredensial yang sudah pernah kita gunakan, dan sudah berhasil. Kita akan coba melakukan upload fitur upload image, dan kalau ada. Fitur. Ini loh, kita upload dan di save. Fitur upload image, image nya sudah ada. Wah gede sekali. Kita klik selesai dan kita kembali. Fitur upload image nya sudah dan artinya semua fungsionalitasnya normal, tidak ada masalah. Kita juga bisa logout dan kita bisa login kembali.